Baiklah para sahabat menemani santai, pagi kalian saat ini Bang Yamin aku menyuguhkan kabar spesial dan pastinya info-info bahagia dari Lasti dan Bilar untuk mengawali perjumpaan kita di pagi ini. Kita mendapatkan cidukan semalam di persahabat ya, Masya Allah banget nih ternyata Leslar semalam pada kumpul barang dengan Bang Adi Sky, ada Kak Hara Masya Allah banget ya ada Kak Rizky up juga. Ada Kak Leon juga Masya Allah, mudah-mudahan ya kebahagiaan selalu menyelimuti mereka. Dan kita bangga banget bahwa Lesnar banyak yang sayang, banyak yang mensupport dengan tulus ya untuk idola kesayangan kita Masya Allah. Dan sekaligus dinner bareng dan tentunya karaoke bareng bersahabat ya luar biasa idola kesayangan. Momen ini pun juga kembali oleh akun Lesnar si komik, kalimat caption pun dituliskan. Masya Allah asiknya Lagi pada ngumpul Katanya tuh Masya Allah banget ya Setelah seharian Mengadakan acara HUT kemerdekaan Malamnya Idul dengan kita Kumpul bareng Sambil makan Dan karaoke Bersahabat ya Kita lihat di Diunggan igasnya Kariski Makeup Mengunggah video kawan Dahara lagi nyanyi karaokean yang bersahabat ya Seru banget tuh Best Diva Ampera kata Make Up. <laughs> Ini si cute banget ya Apalagi tentunya kita mendapatkan cidukan Keromantisan yang sesungguhnya dari Leslar tuh Romantisannya, persahabatnya emang beda banget dengan yang lain. Idol kesayangan kita emang random banget. Selalu saja membuat kita ketawa bahagia, masya Allah. Idola kesayangan ada-ada aja, kelakuannya persahabatnya akan oke. Duit bareng, kelakuannya membuat kita happy dan bahagia. Pastinya, kita lihat kalimat yang diposting oleh Kak Wanda Romantisnya emang beda ya, Rizky Bilar, Lesti Kejora nyanyi lagi teteh, katanya tuh aduh Masya Allah banget ya <guluh> Ini sih sangat-sangat kalem sangat ya Mudah-mudahan kebahagiaan selalu diberikan kepada Leslar dan kita semuanya Momen ini pun diunggah kembali oleh akun Putih Bilar Banyak tanggapan komentar juga yang diberikan oleh Leslar Lovers Kita simak persahabat ya dari akun Lina Askarnaval16 Disitu dikatakan Iya sangat kalem Itulah mengapa mereka berharap anaknya kalem kayak mereka Masya Allah Ada juga persahabat tanggapan komentar dari akun Wincho Di Disitu mengatakan mereka ngapain sih say? Ada aja gayanya Pengen heran tapi ini leslar katanya tuh Inilah yang membedakan dari couple yang lain Itulah kesenangan kita tampil gesrek Tampil apa adanya bersahabat ya Inilah nilai plus juga semakin sayang kita semua kepada mereka berdua Masya Allah kemudian bersama disimak juga ada video persahabat, ya BBL yang diunggah di akun tik Kak Antonio ini salah satu pemain sinetron SCTV persahabatnya bukan Papa Rizky Bilar lagi sekarang mah Abang Fatih yang gabung dengan artis SCTV Saking lucu dan menggemaskannya, sahabat BBL, aduh, ini sih kebahagiaan banget ya untuk keluarga Konoha, masya Allah. lucu dan sangat menggemaskan. Banyak orang-orang yang tentunya gemes melihat abang L yang masya Allah si embul, si kasep, anak yang soleh. Mudah-mudahan menjadi kebanggaan selalu untuk kedua orang tua dan banyak orang. Kita lihat juga di kalimat komentar yang diberikan bersahabat Dari akun Mujisi 1 mengatakan Diajak siapapun nurut Gak nangis Baby tangguh Pemberani seperti papa bundanya Apapun hajar semangat Wow ini sih luar biasa banget Suatu kebanggaan Untuk keluarga Konoha Memang ya, BBL ini anak yang pintar Anak yang cerdas masya Allah Kemudian juga bersahabat ya Bawemin akan menginfokan polling online Penampilan paling dinanti di HUB SCTV ke-32 Rizky Bilar Lesti kejora ini ternyata di posisi nomor 2 nih Mersahabat ya dis disalib oleh Agnes Mo Rizky Bilar mendapatkan voting 8401 vote Sedangkan Agnes Mo mendapatkan 8444 vote Beda tipis banget Yuk sama-sama terus kompak, terus solid mendukung yang terbaik buat idola kesayangan kita Lesti dan Bilar Dan berikutnya juga bersama ada mama spesial yang kita dapatkan nih dari Lesti Lover Salah satunya di akun official of the collection bersahabat. Foto bareng bersama bunda Lesti di acara kemarin bersahabat ya, masya Allah Bangga banget ya dan pastinya bahagia sekali bisa foto bareng dengan idola kesayangan Kita simak di kalimat caption yang dituliskan Hal kecil yang istimewa ialah berfoto dengan idola Saya selalu ya bun, terima kasih untuk hari ini Sukses selalu Leslar dan Leslar Entertainment Team Amin, Masya Allah Dan komentar pun banyak diberikan Salah satunya dari akun warga kono hanya Leslar Mengatakan gue cemburu banget, katanya tuh Melihat? Salah satu fans bisa foto bareng dengan idola Mudah-mudahan kita semua juga persahabat yang bisa bersulit Bisa foto bareng Bisa tentunya happy-happy bareng dengan idola kesayangan kita Apalagi Bunda Lesti bakal ada konser persahabat ya Tetap semangat untuk keluarga Konoha Tetap optimis untuk selalu kompak mendukung mensupport dan mendoakan idola kesayangan kita Bunda Lesti dan Papa Bilar dan pastinya kita juga masih menunggu cidokan terbaru hingga kabar baik selanjutnya hari ini. Jangan kemana-mana terus ikuti channel Diva TV yang akan selalu mengabarkan kabar menarik, kabar bahagia, dan kabar terbaru dari Leslar tentunya. Ini dulu informasi di pagi hari ini bagaimana tanggapan kalian. Silahkan berkomentar. Bang Minu Cakal, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.